Selamat malam, para pemirsa. Saya sedikit ngasih info, masih aja nih. Kalau ada RC polytron seperti ini, kerusakan mati total, lampu tidak nyala powernya. nya Kondisi ini sudah saya bongkar, karena baru saya bikin videonya. Tapi udah nyala, cuma penyakit saya kasih tahu, cuma tiga, dua, tiga, ini cuma 15.000. sekarang udah nyala, ya. ya poliprom karena kagak ada SPB yang penting nyala tapi 100% oke okay.